Masalah kodok-kodok itu sesuatu yang ulama menerangkan tapi sekaligus melarang. Jadi ulama itu ya unik. Kitab kitab kita ini dipenuhi dengan penjelasan kodok tapi juga dipenuhi dengan pelarangan membicarakan kodok kodok karena bagi orang tertentu ini menjadi alasan justifikasi saat sahlah. Sya'dzina juga sudah ditakdir pengiran Samalik, bagi pengiran Sagi ini kan jadi kacau Islam kalau semuanya mengandalkan kodok kalau kamu misalnya tidak ngimani kalau kotak bahwa semua sudah ditulis juga keliru-kelirunya Masa Allah terlambat berpikirkan kira-kira gitu semuanya jadi setting Allah Masa ada kejadian di luar settingan Allah, Allah. Dari segi itu kita harus iman semua sudah ditandai Tapi dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan kita harus menghentikan membicarakan kodok koter, makanya hadisnya nabi ini penting kearifan seorang ulama. Hadisnya nabi tentang kodok koter itu pasti dua berkali-kali itu bukan. Ada hadis yang menerangkan tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali sudah dikodok awal. Oh, oh. Tapi ada hadis faamsiku faamsiku. Jika ada orang mencaci mati sahabat saya, maka kamu harus berhenti. Jangan ikut. Waihza dhukir al kodher, faham Ketika ada orang mendiskusikan kodher, faham Kamu harus berdiam, enggak usah ikut terlih Karena nanti syariat bisa runtuh Orang Korea, teisya kersane. Opa orang Italia, Kristen juga kersani Opa ngapain kamu pikir, jadi kersani Opa kacut Tapi kalau kita misalnya ngalami nasib yang buruk, Kemudian ingin introspeksi, Kadang yang meringankan itu kalau kita iman sama kodher kerjanya kamu punya kasus berat terus mau putus asa mau bunuh diri itu kadang-kadang yang, yang menenangkan kita itu, ya sudahlah, semua sudah lah semuanya sudah ditapkan ya. jadi istilahnya kalau bahasa gaulnya itu ya membicarakan takdir Kak Biso Bermata dua kadang positif kadang ya. maka kuatkan syariat itu syariat itu, kuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah kalau punya utang ya tetap nyawur itu jangan sudah kotor-kotor istri pulang ya dijemput jangan sudah kotor-kotor biar pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang. <laughs> jadi <laughs> makanya agama ini kawal dengan syariat apa yang kita alami itu kawal dengan apa syariat. misalnya anda pernah dosa besar atau dosa kecil ya sudah beritanya syariat tobat ya tobat istighfar ya istighfar jangan lalu ke istighfar enggak tobat kan sudah ada catatannya jadi makanya tentang koto-kotar itu semua ulama ya karena beliau baru satu lambi yang ini dua kali nya baik dibicarakan ada saatnya baik tidak. Fek dibicarakan. Fek dibicarakan.